Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di dalam aplikasi whatsapp kita bisa membuat status baik itu dari foto ataupun video dan di dalam status itu kita bisa menambahkan lokasi kita berada ya misalnya saya sedang berada di Indramayu maka teman yang di sana yang mengklik untuk lokasi ini akan mengetahui bahwa kita sedang berada di lokasi Indramayu nah kalau kalian ingin membuat lokasi palsu seolah-olah kita berada di daerah tersebut maka kita bisa membuatnya dengan mudah ya jadi, misalnya kita gambarnya seperti ini, kemudian ditambah lokasi, misalnya di Surabaya, maka nantinya teman yang melihat status kita menyangka bahwa kita berada di Surabaya. Nah, untuk membuatnya ini sangat mudah sekali ya. Langkah pertama, sekarang kita gunakan aplikasi terlebih dahulu, yaitu Fix GPS. Nah, ini dia aplikasi Fix GPS, kalian bisa mendownloadnya langsung di Google Play Store. Sekarang kita buka, kemudian kita setujui, kemudian kita tentukan untuk lokasi yang kita inginkan kita cari terlebih dahulu untuk peta Indonesia ya nah ini dia kemudian lokasinya saya set menjadi di Surabaya kemudian kita klik tombol play untuk memulainya nah berikutnya sekarang kita harus mengizinkan untuk aplikasi ini di opsi developer pengaturan yang ada di hp kita pilih saja developer setting dan kalau kalian tidak diarahkan maka harus langsung masuk secara manual ya kita buka menu pengaturan yang ada di hp kemudian pilih tentang ponsel biasanya ada di atas atau bagian bawah, ya di HP ini adanya di sistem ya, kemudian pilih tentang ponsel, berikutnya kita scroll, lalu pada bagian nomor versi atau nomor build seperti ini, kita ketuk berkali-kali sehingga ada keterangan kita sudah menjadi uh, opsi developer atau pengembang. Kemudian kita kembali, selanjutnya di sini akan kita temukan menu baru, yaitu opsi developer, nah di sini kita cari untuk uh, lokasi palsu ya, Nah, ini dia. Pilih aplikasi lokasi palsu, kemudian pilih aplikasi yang kita gunakan tadi, yaitu Fix GPS. Kemudian sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Fix GPS-nya. Nah, sekarang kita klik mulai. Oke, sudah berhasil. Dan sekarang kita cek di Google Maps apakah posisi kita sudah seperti yang kita inginkan. Ya, kita cek lokasinya ya. Kita sudah berada di Surabaya nih. Kemudian sekarang kita buka aplikasi WhatsApp untuk membuat. Uh, Lokasi pasu di story kita. Misal saya bikin status ini, seolah-olah saya sedang berada di hotel ya. Kemudian klik ikon emoji yang di sini. Pilih lagi lokasi. Nah sekarang ini lokasi di Surabaya nih. Kita pilih jembatan karah. Wow oh, mantap. Kemudian ukurannya kita atur. Dan kita letakkan di sini. Ya sekarang kita kirimkan. Oke sudah selesai. Dan ketika teman yang jauh di sana mengklik lokasi kita, maka dia akan mengira bahwa kita ada di daerah Surabaya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membuat lokasi palsu di status WhatsApp. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.